Kanlah hatiku menyambutmu Tuhan Seperti emas kemenyan dan mur Biar hidupku berkenan padamu Sebab hmm. Kasih-Mu Lahir di hatiku Hanya bersamamu Yesusku Rasakan Selalu Indahnya Natal Menyadarmu biar hidupku berkenan padamu sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu lahir di hatiku Selalu, indahnya Natal di hati bersama pad. lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasihmu lahir di hati Samamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku indahnya Natal